Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 18 dari 25 film psikopat tersadis. Sekarang saatnya kita bahas posisi 19 sampai 21. 19, Halloween 2018. Film Halloween adalah awal di mana karakter Michael Myers terkenal dan masuk ke pop culture. Film psikopat sadis yang melibatkan pembantaian ini merupakan sekuel dari film berjudul sama pada 1978. Pembunuh psikopat yang jadi antagonis utama dalam film ini adalah Michael Myers yang terkenal dengan topeng kulit manusianya yang bikin merinding. Halloween versi 2018 mengambil latar cerita dengan karakter utama Laurie Strode yang merupakan salah satu korban Michael Myers 40 tahun lalu, tetapi dapat bertahan hidup. 20. Perfume, The Story of Amur Derer, 2006 Film psikopat berikutnya adalah Perfume, The Story of Amur Derer yang mengambil setting cerita di Perancis abad ke-18. Jean Baptiste Grenoli adalah pemuda yang terobsesi terhadap aroma dan wewangian. Obsesi ini berlanjut hingga menjadi sesuatu yang mengerikan saat ia terobsesi pada aroma wanita muda. Film ini akan membawamu ke cerita tentang obsesi aroma yang berujung keserangkaian pembunuhan dengan cara yang gak terduga. 21. Misery, 1990. Misery merupakan sebuah film psikopat terbaik yang diangkat dari novel karya Raja horor Stephen King. Menceritakan seorang novelis terkenal yang mengalami kecelakaan dan diselamatkan oleh penggemarnya yang ternyata psikopat. Ia pun disiksa sambil dipaksa menyelesaikan novelnya. Film ini merupakan satu-satunya adaptasi dari novel Stephen King yang memenangkan Oscar. Peran Kathy Bates sebagai Annie berhasil memboyong penghargaan aktris terbaik. Sekian video tentang 25 film psikopat tersadis ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.